Oke okay guys, jadi pada video kali ini saya akan bermain Mobile Legends lagi Yaitu, video ini sudah dibuat ya Yaitu kombinasi ODT dan Johnson ternyata masih gagal guys Terlalu nafsu dengan komponya Dan jadi langsung saja di Video ini jangan lupa di subscribe ya guys Karena subscribe, subscribe itu gratis Oke okay. Ya di sini langsung saja kita mempick hero. Karena kita sudah sampai di grafik. ya di sini, oke, yang di band Enemy adalah dan Esmeral. Lalu yang di band juga, oh, pick hero, pick hero. Jadi yang dipick juga adalah, oh, jadi di band adalah Esmeral dan Es. Nice ya lalu kita juga disini oh yang bawah ini mau band -band, tapi dia di bawah ini mau pingin pakai Aldos cuy ya kemudian dia mau marah apa ya oh Lashley, guys, Lesley dia yang hero Lesley ini Dairok seharusnya cuy anjing lalu disini s1 atau B. yang memilih pertama itu mesin daerah oh ya ternyata link link ya lalu saya memilih johnson tentunya karena tidak ada enteng. saya di sini ragu-ragu ingin memakai ODT atau cord tapi karena tank mungkin Yes. Ada Johnson, kan? tapi saya di sini belum percaya diri Ode. memakai Odette, guys. Iya dan yang tadi ngap <laughs> memakai Johnson, asu, halo <laughs> <laughs> oh, right. anjing, ya dan musuh kira-kira mirip apa? Dira. ya Dairot. Dira dan juga Parsa guys sudah ada notifikasi sosok <laughs> -so jago main yang bener pake Johnson asuh gue yang ketik ini dulu kita panas-panasi Johnsonnya dulu guys eh kita panas Johnson lagi kita pakai yang lain jangan pakai aluk Alucard Ya, kodo guys, tapi langsung mungkin di-cancel sama Tigreal, guys, karena Tigreal ini tanknya paling wow gitu. Skirmage juga wow, ini mm ya, guys. Oke, video ini berdurasi 17 menit, dan kita harus menunggu beberapa detik. Langsung saja kita lewatkan saja. Enjoy the video. makan masih saja ya warna hijau-hijau Link lagi dengan Berling Cok Oke okay guys, sebentar lagi mungkin kita akan memasuki base Dan akhirnya memasuki base Ya yeah, sini pertama kali yang Smash digunakan Eh, uh, satu oh, ya Karena saya dulu ini udah lama nggak main Ini video sudah lama dan belum di-upload guys Jadi karena banyak banyak pekerjaan jadi saya harus menunda yang ini tapi kali ini kosong guys jadi saya buat video ya seperti biasa mengambil minion dengan tank yang paling depan iya tanknya sudah memiliki walahan oh so, hampir saja mati ternyata lebih kuat Johnson daripada Tigreal guys tapi di versi baru kalau nggak salah lebih kuat ya guys lebih kuat si ini real Oke okay, sekarang kita kalian atas karena ada yang jaga seperti biasa udahnya Legend farming fokus tak Aldos tapi terlalu banyak fokus ke sta Aldos jadinya bisa kalah guys jadi di video ini saya sudah record duluan videonya tapi lupa merecord suara saya dan suara begini saya record suara MLnya enggak nggak masuk suara ya gitu sword. nada ODT nya nggak masuk susah jadinya jadi kayak harus pakai speaker Oke okay. jadi sini pakai cara mudah ya kalau pakai suara ya apalagi musik saya nggak pakai musik ya karena tetap kita musik Oke okay, di sini Oh erotnya ternyata menghapus yeah. cuy-menghapus range ya boleh cempreng ya okay. I Wow Kita nunggu Oh biasanya ada jebakan oh, udah ternyata yang benar saja Daerahnya ingin melampaui kita Untung kita masih ada satu-satunya guys I mean, Kalau tidak here. nanti sampai dia ke kita guys Putih sudah siap Dan kita lihat obat oh, belum ada yang bersedia ya kita tunggu kita butuh tuan dan dibilang angela mundur ya waldo si tetap saja menyerang tapi linknya menuju ke turret kita lihat di me di peta oh, dan akhirnya mereka mau farming lagi tiga di bawah satu di atas dan di tengah kosong bayangkan bayangkan woi yang di atas juga kosong di tengah ada dua orang Oh ternyata sudah Granger menyusul ya guys untuk menjaga Turret. Dan dibilang Johnson tunggu. Kami sedang membuka ya Open Map ya, buka Warnya. Oke dan kita dapat Crapnya. Dan di sini cara lebih mudah ya Rupiah. The sword is a gift. udah aku bilang datang aja langsung. Mom, ya dan Johnsonnya menabrak duluan. boom, boom. langsung saya ultikan oh. guys. oh dan turret ternyata menyerang saya. oh, oh, oh, oh, oh. sekarat, sekarat, sekarat tuh. Oh. sakit turretnya hanya turret yang sakit. daratnya enggak enggak terlalu sakit sih. tapi kalau satu sapi, itu sakit. Oke kita hapus di turretnya Oh daerot bisa mempertahankan Dan dia mengulti guys Supaya selesai yang kita Coy jangan terpush lagi turretnya Dan ini strategi yang lumayan bagus Dan luar biasa Untuk menggunakan ulti sebagai Oh dan akhirnya Albus harus mengalahkan Wah oh, sial sekali Saya nggak dapat oh assist nih Oh oh dan harus mati kita guys Oh mati bergera minion coy Bergera minion Kita mati bergera minion saya harusnya mundur, bukan maju dan sini weh, lengkap semua itu mereka oke, disuruh tunggu oleh Johnson. saya open map dulu, baru kita nampak tapi kid. itu strategi lama, guys mereka bakal nggak mau open map karena hati-hati intabrak -hati Janssen oh, itu dia di bawah kenapa Oh ternyata gensarnya oh, di sisi lainnya ternyata mereka sudah lari terlambat guys. Oh mungkin tuh ada di sini. Untuk kita. Uh. Aldo sebelum nerang. Oh udah mati oleh Aldo. Aldo segeranya. Oh ini retailnya yang sudah bunuh guys. Angelangan menyihir Oke dapat dia guys. Cepat pergi teman Oh yang ya. Dan kita. Uh. Cepat kayak teman memberikan gue. Tush. Kita kenal, kita kenal, tush kita terserang, -terserang. Gitu. Dan kita mendapatkan flu Kita kita pergi dulu. Tapi ngambil harus kaldo, karena stuck nih. mungkin ini menang atau kalah, gue sudah nggak ingat. jadi ya, nih saya ini apa? saya buat suara ulang yaitu Parsanya. ohh eh, lupa, ada nge kebiasaan ngepush untuk mendapatkan ranking ending. eh, uh. uh, Parsanya lari. lah, malah gitu. dan lari. ya lari ya, nggak bisa. Don't tell that I ya di sini, tuh terjadi war harusnya maju guys. Kalau tetapi di sini saya mengundur karena nggak diri. Oke di sini. Kita menghabisi minion dulu guys. oh keren sekali hey. wow. Untung saja kita hancur, turret kita untung saja minion yang menembak kita Jangan gak oh, langsung turret kita hancur, terus oh. dia dibangun dari hitamnya. oh kita terlambat, guys. Dia jauh lebih lari dari mengejar semua, okay. guys. Hey, lihatlah, lihatlah. Lihat. Tuh. Oh ternyata di sana sudah siap-siap menunggu, siap-siap menunggu, siap-siap menunggu. Ternyata dia mengejut saya guys. Aduh Ternyata untuk saya menjaga kita guys. Oh, ternyata di bawah sudah diserang guys. Kita bersihkan minyak dulu, biarkan mereka dijalur tengah mati dua orang guys Nanti Oke okay. Bersihkan hmm. minion hmm. dulu hmm. Saya nggak pakai Ini ya green screen Karena hmm. Waktu yang diperlukan banyak sekali editnya kuat Jadi saya memakai perekam suara Agar lebih mudah Kalau oh, lagi-lagi Johnson memanggil datanglah ke tempat ini, Hei. Johnson, oh sorry ya Oh ternyata mereka ingin ngetarpet, guys. di sini dia mungkin karena meleset ya, meleset Johnson yang nabrak. Nah turtle sudah dibunuh, semua orang sudah lari dari turtle guys. lihatlah open mapnya, ah kan meleset lagi, meleset kan yang yang bikin malas, yo. ah, yuklah dan tim kita sudah habis. Di sini kita tinggal force kita hajar part duluan, bukan belum dan di sini kita salah, guys. Bomb dan grankernya buta map, guys. Buta map. mengetikkan kita ini sesuatu. Oh. <tuh> OP banget, OP sekali, OP sekali, OP, Op benar kamu Wih. Eh. Enggak ada obat karena gerai-gerainya ini bah sesuatu kekalahan terjadi kemungkinan sebab ini mulai lagi lagi, lagi. ini di jalur atas oh satu itu jalur atas biasanya ini ya tapi kita tidak bisa kita bisa tidak menyalahkan oh, orang, orang lain kalah ya dari A kita, kita sendiri oh ternyata yang ngetes darat ya dan filling main character yang scalper. Tapi dia ini persis seperti seperti cara kerjanya Karina. Salah uh. Oh my god. Uh. Napsu guys. napsu itu faktor faktor juga sih Aduh, untuk kalah untuk kawah. Kalau terlalu <laughs> napsu kan sendiri kan misalkan seperti mm atau Mage kan lawan ini be. Oh kalah jadi, ini, bukan mungkin itu juga sih. Oke Guys jadi ini hanya sharing aja, share video. Tapi bukan berarti sharing ceramah ya. Siapa sharing video? kalau oh, ternyata kata An an yang di, Oh yang di daerah geng Daerah hero nya OP sih. Nurca OP. Ya, daerah obat. Oh keren daerah obat juga teri tels. Nanti Oh. dan di sini lagi nge-heal di tel. Ya, ya. Ganjuan sana, sih Oh, oh, pasti dulu. Lah, ini gantian kita artinya kita dicker dulu tadi baru ngimpi ada. Di sini turret juga mulai diserang, guys. Jadi mereka itu dengan cara ramai dan sampunya tuh ngepus seperti le ngepus sisanya war wow. memang sih kalah sekarang 4.5 kan, tapi lima selesai, sudah yang satu yang sukses lalu kita lalu tim kita 5 scarat, ya menang wah, di sini juga oh, gila gila gingu tidak Aldos yang ngapaan map guys, Balik gabungan kombinasi, oh, nah kan di oh, sini lah. juga Nah, kan di sini juga, nah, kan Masih multi, nah kan itu ada lock tadi di situ. terlambat harusnya kita harusnya sebelum itu kan kita tunggu sekitar lima detik blocknya, dulu ya guys lima detik kan locknya mulai sekarang. mungkin mungkin oh, sih. karena tadi kan masih penuh locknya, wah oh, terbakar salam layar, ada salam layar biasa handphone handphone gua seperti ini handphone jadul ya, si kurang berkualitas dan di sini ya pasti kalah, udah udah kalah ya udah wipe out semua lihat lah sudah jebol semua dipusulah mereka semua rezim saya, saya sendirian kita sendirian, oh tapi kita ada oh, minion baik sekali oh, yeah. ternyata ga beram guys oke okay. jangan lupa like, share, dan subscribe guys bye bye ambo aku main kingnya